Bang kalau dapat RSS pandai ya. RSS tuh. Oh, hmm. oh depan tuh. Watch out. Watch out. mark the location. mark the location. mark the location. Mark the location. Yang ini. Buka. Buat kayak kayaknya, ya, bang. kayaknya iya, ya. Bang. ya ada scope. Kayaknya iya, Bang. Bang. Ada sniper juga tuh. Aku cari pure orange dulu, Bang. Ini sniper nih, Bang. Itu peti mayat aku tandain tadi tepari recall ada orang kayaknya. Wih ada mayat, cok Gak dikubur mayatnya. <coughs> di What? <tinyetor> <yeterm> Hempor yeah. bang. Ga, udah pakai. Aku yang belum. Oh iya. Di sana ada mobil dong Ada mobil datang. Woah. Wait, one second. Awas nembak jauh ya. tapi bohong. Nomor 2 yang gua Ini scope kali 4 nih. Mark the Ah itu. Woi. Uh. Bangke mati. Goblok. Masuk mundur ya, Bang. Oh itu, eh. Kita sekali tembaknya itu bukan sembarang orang itu kita nyanyiin, ayo bang ayo ras bang naik mobil ayo. bang cepat bang ayo pulang kita kita cepat ayo. bang sinyal kita nyanyiin, kita nyanyiin, kita nyanyiin, kita nyanyiin, kita nyanyiin, kita Aduh bang, jadi yang bang mati. Dia oh, mati mampus lu. Wah, oh, ada lagi yang nembak aku. Tapi bohong di atas ya, bang. Gendong dulu lah, bang. Ya, pakai vs masih ada loh. Di mana dia tuh? Yes, awas, awas, awas. Bukan pohon mana bang sabar bang yang mana tuan anjing 2, -situ. Mark the location. Mark di location. Tahan bang, bang, bang. Baris pet nomor dua, bang. Nomor dua bertahan. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke. Siap. Aku aman, bang. Silo, bang. Bang. Okay. Terima kasih. Kabur, kabur, kabur. Jangan kabur. Kabur, tidak kabur, bukan kabur, bang. <laughs> Tandai, bang. Dekat, padanya. Kali 8, mau. Itu asap, asap, asap, asap. Dasarnya. Mark, location. Mark location. Yo. Nomor empat ini aku tembak di tele dengan de punya ini tempat wajan wajan. Ayo maju kita kabur bang. Ada mobil lagi bang. Ada mobil lagi. Mark Mark aku maju ya. Oke oh, oke. Okay, kok dari belakang ada eh nomor 2 nomor 2 aja ya di belakang ada orang di belakang ada bangke di hey, hey, hey, hey. Ini. Watch out, watch out. dekat mana oke dia ternyata... mati dia di rumput ya Aku recall ya. Ntar kau ngambil lempar dulu. Bang nomor ya, 4 Dia ya. di situ. Dia di situ. Ya udah udah sudah mati. Di bunga bunga kuning. Di bunga kuning kayak tadi tuh. Nomor 4 Udah mati udah mati. Udah mati udah mati udah mati. Mark mati Oh iya, iya iya. Udah udah bang. <laughs> Ini A kali delapan bang mau nggak? enggak Aku recall dulu bang. Oke okay, ya bang. Biar cepat catatan. Oke. Terima kasih Tunjukkan eksistensi kalian Bang sama-sama kenok bang Bang sini bang Bang cepat bang Sama-sama kenok bawa mobil sini bang aman aman bang sini cepat nomor satu ya <tuk> <tuk> itu, <tuk> itu dari jembatan <tuk> aja nggak apa nggak apa apa, apa, -apa. Yur, sama sama kena kanjir <tuk> <tuk> itu udah ada itu baterai ada Ternyata di jebatan itu ada orang lagi. Aduh, nggak <gifat> yang HP deh aku, yang sama-sama kena tadi beberapa tembakan, tenggak <tuk> kena kena aku sama dia. <tuk>